Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum Pada kesempatan kali ini ya Saya Mika Yulianto Akan menyampaikan Tentang Atletik di mana Kita akan membahas Tentang KD3 Atau kompetensi dasar 3.3 Yaitu menerapkan Salah satu keterampilan aktif kita atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif ya untuk kali tiga 3. 3 atletik ya sekalian bisa lihat gambar di bawah itu orang sedang berlari ya kita akan ambil materi tentang lari gimana lari itu Dibagi menjadi tiga: lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. mana lari jarak pendek yang sering kita sebut dengan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Nah, itu adalah dari pengertian sprint berikutnya untuk lari jarak pendek mempunyai pengertian yaitu berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat lari jarak pendek ini tidak boleh lebih dari 400 meter karena masih memungkinkan untuk Lari secara maksimal dan untuk prinsip utama dalam lari jarak pendek adalah kecepatan sehingga teknik gaya yang dilakukan dalam lari akan sangat bermanfaat apalagi secara maksimal dari titik awal lari atau start sampai titik akhir lari atau finish nomor perubahannya untuk lari ada tiga 100 meter 200 meter dan 400 meter berikutnya tentang eh, teknik lari ya, ada beberapa fase ada tiga fase yang fase pertama yaitu fase start mana suatu awalan seorang pelaris belum melakukan gerakan berlari. Ada tiga juga untuk persiapan start, ada aba-aba bersedia. Lari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah terpisah selebar bahu. Jari-jari terbuka membentuk huruf V terbalik dan kepala datar dengan punggung sedangkan mata tetap menghadap lurus ke bawah lihat posisi untuk ababa bersedia berikutnya untuk ababa siap lutut pelari diletakkan di bagian depan atau ke belakang lutut lari depan ada dalam posisi membentuk sudut siku 90 derajat sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat ya. dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak menuju ke depan dengan dua tangan berikutnya apa-apa ya Badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak pada start block dan kemudian tangan diangkat di tanah. Kemudian diayunkan bergantian kaki belakang mendorong lebih kuat turun kaki dengan sedikit demi sedikit Namun tidak lama kaki belakang diayunkan depan dengan cepat sedangkan badan condong depan lutut dan pinggang diluruskan penuh. Pada saat akhir turunan, itu ada dia, bersedia, siap, dan ya itu pada fase yang pertama. Berikutnya fase yang kedua, yaitu fase lari, dimana posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris Pada saat tari, mulut tertutup saat pandangan ke depan lintasan Jadi mulutnya tertutup ya, jangan sampai terbuka Ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara bergantian Dengan siku sedikit dipengkokkan Gerakan langkah kaki panjang dilakukan secepat mungkin Pendaratan kaki tumpuan selalu pada ujung telapak kaki. Sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Ya, itu fase lari, tangan di tekuk ya. Paling tidak tuh ada ayunan ke depan dan belakang secara bergantian. Nah, yang ketiga adalah fase masuk garis finish. Ya, fase ini sangat penting sekali. Lari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal, ya, dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan dan kaki. Menurut hutan terdapat tiga teknik pada saat melalui garis finish. Yang pertama menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, sedangkan yang ketiga adalah lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat melalui atau memasuki garis finish. Yang pertama meloncat pada saat memasuki garis finish. Yang kedua menarik pita garis finish. Yang ketiga berhenti mendadak. Atau mengurangi kecepatan Di garis finish Ya itulah ada Beberapa Fase ya yang pertama tadi Tentang Persiapan Ada waktu lari Dan di akhir atau garis Finish Mungkin Itu yang dapat saya Sampaikan pada kesempatan Kali ini kurang lebihnya minta saya minta maaf cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh